mana pacar <tik> leh langsung ulti ya leh langsung ulti gua flickerin leh gua flickerin ler. Ler. Ler. gua flicker gua flicker <tik> mana lu flickerin tuh mana kok lu aja arifal kok baru nge gua anj** palak babai palak babai <tik> yang kadang-kadang bisa guna <tik> tapi kayak Laha, lupa lupa hmm. tahu oh, ini sakit hmm. ada sih kes iya ini nggak nggak ada komun komun komunikasinya nih antar hyper dan tank nih aku aku oh. jo, aku ruang gas ya ampun ini boy Kayas, kata ya, itu dia minta foto kays tuh foto aja nanti ya bunuh guys. si pani pani nanti oh, iya, bunuhnya oh, nih ah, ah bunuh bunuh abis itu bunuh ya nah itu tuh yeah, lawan SP kalian all-in kalah maka <San> tak petret ya lu tuh banget sih bro sumpah lu Broku mana nih Broku oh balik dia oh masih belum masih belum <San> ha Dapat asis dong, buset! Aku Gif, lagi hebat banget. Langsung ya, tunggu apa lagi yuk Singkil, singkil, singkil. Woy, di di di bontek cok! Lansainya jauh, lansainya jauh, lansainya jauh. Iya, ada ya, ya. ya. sabar, sabar deh, sabar deh. Kok masih depan tuh Cok bang, BANGS Gua kenapa ngikut a***** Kita goreng guys Mati Ini ada flicker gak mas? WAH SALAH Masih masih SIAP MANTAP BRO SING okay, Eh mereka ngilang, Akan ngilang bawah, Akan ngilang kebawah UUH okay, UUH ini gua udah jogran sini. Bayaran transformasi. Untuk apa sih? Apa sih, Co? Apa sih? Apa sih? Kita jog. Buas sih. Kelas Mas Eko lagi yang diulagi. Kelas. Buas. Enggak ada flicker Mas Eko. Kelas koyur. Lu ya, Pak. Apa sih? <tulak> <tulak> <tulak> tio, solar, <tulak> <tulak> <tulak> apa sih, Mas?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 oh spion, spion, spion katanya spion tuh nice, beee makasih banyak. ulang, ya ulang, ulang, ulang. ini ya, tim yang, yang bisa kalah lawan tim ini tuh hanyalah ini guys, sebenernya guys, sebenernya ini kayak eri gitu loh guys sombong amat oh iya, coba ya langsung ayo, ya, langsung, langsung, langsung gak, ga. langsung gak? nah, ulti yur, ulti yur, ulti dulu, ANJAY! ANJAY! gokil, gokil, ngeri banget cok <tuk <tuk <tuk juara bisinya, siur. Gila, eh, ini dunia buru dulu. Gila, eh ini gila, bunuh dulu si gila, si gila, si gila, si gila, si gila, si gila, si gila, gila, kejar kejar kejar, kejar co, mas mas gas mas mas mampus dia, mas. ayo ayo ayo mati nah ini Mas lu sih mas mampus lu mah. Eh gua udah tb-in lagi jadi S juga itu bukan tb mas Eh nggak di Eh gua udah pukul tower sumpah Loh Ya Allah Demi Tuhan gua udah pukul tower sumpah A few moments later Nah nah nah kak nice Nice itu itu tuh Eh demoen cok WAI Eh member gua cok sumpah You're clear mid Yorino clear mate KS, tarik tertula, guys, tarik tertulah guys KS, KS, tarik tertulah guys, tarik tertulah ke kanan, belajar yuk nah tarik, tarik ke kanan, ke kanan, ke kanan bukan tarik begini, bukan pakai tali, <laughs> nariknya, buset beneran kesini. mau diajatiin priara, bukan kesini, kesini astagfirullahal azim, ya Allah ditarik beneran kan mau sapi, cok oi iku jawab-jawab semua, oi semua, oi semua, oi semua, oi oi satu Hai, mau <laughs> ngambil nih ya? hai, hai, lawan gua, gua tanya lu nih. Mati lu bro, Mati mati. Sumpah hai, hai, hai, dua hai, hai, hai, hai, di situ hai, hai, benar, hai, hai, hai, hai, hai, Yaru hai, mati Nice, batet Bob. Gue dulki, gue dulki. nabrak. tabrak. Wow. Sniper ya, cantik kali itu snipernya tuh. Astaga. Aduh tuh, tuh kan metric sakit. Mati mati. mati, mati. Eh, salah tekan, salah tekan gue. Salah tekan, nggak salah tekan. Namanya juga salah tekan. Buset. Sing. ker Wang, ini, tuh kan? Nanti. Udah mas, sembaru, pushet, pushet, pushet, halo pas oprah halo ya halo bikin jadi nggak ada oprahnya halo halo mikel mikel rating nih ya, mikel ayo Sun halo guys kelas 3 lagi yes. nah ini lu tenang gak? jadi tenang ini mau lu tenang kan? tenang mati mati dia <tasuk tanda> <Saya> hehehehe <sudah> <.östere> ya iya sudah ya ya ya ya ulti sumpah kejar terus yuk <saya huim. tuhifiking Container> wey nah, ma ma mas masuk masuk nih mas tidak mas. tidak aduh Gue gak tau, cok, sumpah mainnya. Nah, itu sepatunya. sepatunya. Armor, armor, armor yang kak. Aduh, ya, hebat! Eh, oh, istri. Bunuh kau, <laughs> bunuh, bunuh, bunuh, bunuh, bunuh. <laughs> Kedagang dia. Eko udah dikicok, gak dibunuh sama dia. Nah, nah ini lagi. Bumplang, ngejar! mati. Aku, aku, fokus, Slow, Eko, Eko Gue, gue Gue, gue fokus. Gue, gue gak fokus. gua Kenapa gua turunnya Gue, ya? gak fokus. Gue, gue gak fokus. Gue, gue gak Sepek sepe, sepe, sepe, sakit <tuk> babi sumpah. Tolong gua cok. Allah, Allah, Allah, Allah. <tuk> Sing. meluncur. Sing, Oh Aku bantu.